Assalamualaikum Welcome back to my channel Fitri Helen Halo guys Ini ada lagi jajanan khas Ini ya Hmm, hmm. WASSABI SPICE 谢谢这个里面有那个吗 Oke, oke, oh, bangsih, ini mau kau suami. Mau itu, ya? Nggak, curong. Nggak, nggak, Jangan lupa kalian sebelum nonton ini, jangan lupa like, comment, and subscribe Juga share ke media sosial kalian ya guys hmm, uh, Jadi satu lo, bungkusnya jauh, itu jauh 50 NT atau sekitar jauh, 25 ribu Bola-bola uh, ini ya, jauh. ini di dalamnya tuh ada apa cumi, gurita gitu ya dan mereka juga paham kalau orang Indonesia yang beli pasti gak bakalan dikasih yang isinya daging babi guys barusan aku beli isinya itu gurita dan cumi nah, aku udah beli aku udah sediain satu kotak Ini terkenal banget ya di Korea guys Dan di sini juga banyak sekali pembelinya. Kita bisa lihat orangnya udah pada antri <laughs> Halo? Halo tiga menit udah cukup sih. bola-bola apa ya tibaso ikan diman sook mau ke tong sih 你有怎麼唸嗎張雨燒張雨燒張雨燒不一樣 唱一, <笑> <跟你一玩呵呵。不一样。笑> Korea uh, <笑>對對對不一樣不好意思<笑> 我放Youtube <笑> uh, okay. <laughs> oke okay guys terima kasih banyak yang sudah menonton video ini jangan lupa subscribe, like, comment, and share di media sosial kalian ya hmm. Okay. Hmm. surganya kuliner ya dan ini adalah salah satu pasar malam terkenal juga lumayan terbesar di daerah Taipei guys oke okay. oke Ya, aku udah dapet oh, banyak oke okay. bye bye oke okay guys thank you yang udah nonton video ini jangan lupa ya terima kasih semuanya bye bye assalamualaikum halo guys jadi ini yang barusan aku beli tuh jajanannya ya ala ala khas korea kita buka ya Oke, okay. nah ini atasnya dikasih apa ya? <laughs> Mungkin ada khasnya kali ya, khas orang sini. Jadi, kalau kita aku lihat sih kayak bawang, semacam apa ya? Aku sendiri nggak tahu loh. Guys, <laughs> jadi seperti ini sebenarnya nggak dikasih taburan rempah ini juga nggak papa hmm. di dalamnya itu ada cumi dan guritanya ya macam-macem kita bisa request mau isian apa gitu kan untuk banget guys mau cobain ini ya ini apa sih hmm. ini malah kayak ikan ya <tuh> rasanya itu enak malah kayak ikan loh rasanya malah kayak ikan asin terus hmm. awal Awal kita buka, ya, buka bungkusnya tuh kayak yang ini, rempah-rempah apa gitu, ya. Tapi setelah aku cobain, rasanya enak banget. Hmm. Satu kotak isinya ada 6 ya, ada enam. Hmm. kita cobain ya hmm, rasanya nikmat banget guys gurih, empuk